serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan menarik seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Biar tambah semangat Biar makin semangatnya Membairan warga Konoha Kita lihat yang manis-manis Seperti diunggahannya Akun Sabruting Anska Leslar Memposting video keromantisan kegiatan seorang Lesti Dan Rizky Bilar ini Masya banget ya pokoknya happy dan bahagia Saat melihat kebahagiaan Sesungguhnya Yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar Kita simak persahabat ya Di Kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat.it Kita lihat yang manis-manis dulu yuk Biar streamingnya semangat Untuk selalu mendukung vlog-vlog Lestal Entertainment tuh persahabat Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan Dari akun Namilka underscore AIS Mengatakan Masya Allah Tambah semangat nih pagi-pagi Lihat yang manis-manis tuh Warga konongan semangat banget ya saat melihat keromatisan kekiutan dari Lesti dan Bilal. Berikutnya juga persahabat ya ada komentar lain dari akun leslarga.sarial yang mengatakan, Willu Jung Morning Minteng bisa baik nih bikin yang LDR baper nih. Tapi masya Allah, kenapa nih pasutri manis-manis banget ya. Bikin bete sama lelaku hilang Dan bikin senyum-senyum olangan Masya Allah banget ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan Leslar Ini selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Dan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Persahabat ya Doakan support dan dukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kemudian persahabat simak juga ada kabar spesial Dari Kapan Lagi Dangdut ini menggambarkan persahabatan ya potret cantik dan anggun penyanyi dangdut di momen lamaran Tuh, yang pertama ada pasangan via valen dan kak Sevra. dan di momen ini pun persahabatan, ya ada pasangan yang sangat luar biasa kabel gasra, ghost dan kabel the best banget itu adalah leslar, Lesti dan rizky Billar yang selalu menjadi pusat perhatian hingga persahabatan ya di sini kita simak di kolom komentar banyak sekali nama-lama Leslar yang selalu disebut oleh fans Dari Faidah Nesker di situ mengatakan Masya Allah Leslar dong katanya itu Dari fans Leslar 266, Lesti Kejora Rizky pilar dong Wow luar biasa banget ya terbukti nih dukungan dari orang-orang baik yang selalu kompak dan solid Apapun tentunya untuk mendukung Lesti dan Bilar Wow luar biasa bangga dan pastinya bahagia Leslar selalu menjadi pasangan favorit kita semuanya Selanjutnya juga, para sahabat, ada info dari Indosiar. Ini mengenai acara Dangdut Akademi 5 Di postingan info ini, kita mendapatkan kabar, para sahabat, ya Bahwa acara Dangdut Akademi 5 itu dimulai tanggal 29 Juni, para sahabat. Sebelumnya, kita mendapatkan info bahwa Dangdut Academy 5 disiarkan secara langsung di Indosiar tanggal 28. Ini ada kemunduran lagi Persahabat ya. Tetap kita support dan dukung. Kita selalu menantikan kejutan spesial bahagia dari penampilannya model Lesti di atas panggung Indosiar. Dan selanjutnya juga Persahabat disimak di unggahan IG-nya Leslar Alfati. Ini ada sebuah tanggapan dari salah satu sahabat Leslar di Persahabat yang kagum kepada idola kesengan kita, terutama Lesti yang mendapatkan suami yang sangat baik Kita simak persahabat kalimat yang diposting Lagi mikir Lesti amalannya apa ya? Dia disia-siain sama laki-laki yang dia cinta Eh dikirim sama Allah Pasangan yang jauh lebih baik dan lebih menghargai dia banget, jujur terharu lihat Lesti sekarang, anaknya gemoy banget dan dia diratukan Bilar Wow, kata-kata yang sangat luar biasa para sahabat Kita juga terharu banget yang melihat perjalanan cintanya Bunda Lesti, Alhamdulillah Dikirim pasangan yang sangat menghargai dan bertanggung jawab, apalagi Lesti dan Bilar sudah dikaruniai anak lelaki yang sangat ganteng dan sangat gemoy banget tuh Hingga Lesti kejora ini diratukan oleh Papa Bilar Wow luar biasa Bangga dan patut bahagia Dan Alhamdulillah kita bahagia juga menjadi bagian Lesla Lovers Kita selalu dukung apapun itu untuk Lesti Bilar Kemudian juga bersahabat disimak di ungehan IGSnya Technovi Novi ini mengunggah sebuah postingan video nih, persahabat ya. Alhamdulillah, Bunda Lensi mendapatkan hadiah dari dokter Puspa. Tuh, Lesti kejora mendapatkan hadiah spesial dari dokter Puspa. Makasih dok, kata Novi ya. Dokter Puspa, best katanya itu Masya Allah ya. Banyak sekali orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita terbukti banget bahwa Leslar ini memang orang baik banget ya banyak di luar sana yang selalu menyayangi dan mencintai dengan tulus kita masih menunggu cerita terbaru dan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini jangan kemana mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.